selesai dan sekarang juga jam makan siang di sini ada bazar bazar ada bazarnya tuh ada apa ini ini minuman apa ya ini ada minuman apa sih Sok buah. Mantap banget ya ya harus nungguin bulan puasa, apalagi sekarang di Taiwan lagi musim panas. Hai, boleh sok hai, a oh <音> 我們, 的哪裡嗎? Iya, iya, iya, Kalau aku di sini juga ingin menyangkut um, dengan spesial, menyambut bahwa di sini bukan teman-teman Indonesia aja. Ini sedang dijelaskan, dan di belakang saya masih ada baju nah, kebetulan kita juga udah beli oleh-oleh baju <gifat> Ah, Susan sama Mbak Dian ada di belakang <gifat> Ada di belakang sampai itu. Tuh, rame, sampai dan juga. Kita menyaksikan rampok, ada game-nya Gitu lah, apa <gifat> rampok, <gifat> rampok. <gifat> ada game-nya Ini mau ke Museum 6.40, di sana kan jam setengah 10 mulanya. Karena kan ini juga pertama kali, dan kemarin udah pembinta alamatnya di seluruh hari ini, dan kebetulan naik aja kita langsung ke sini. Jadi daripada kita nanti muter-muter nyari, nggak tahu tempatnya, akhirnya kita langsung ke atas belakang yang empat ya. Di sini udah banyak banget, ramai, banyak, di sana, semuanya memakai baju merah putih jadi dari ini. ke